Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa secara virtual melalui perkuliahan daring di mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis pada hari ini. Meskipun pertemuan kita berlangsung melalui video ini, saya berharap bahwa Anda tetap semangat mengikuti perkuliahan daring ini dan ada sesuatu kemanfaatan yang Anda dapatkan dengan menyimak penjelasan materi perkuliahan kita pada hari ini Saudara, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah belajar konsep atau teori turunan dan penerapannya dalam ekonomi dan bisnis Nah, pada hari ini kita akan mempelajari konsep pengembalian fungsi turunan atau disebut dengan integral. Bagaimanakah konsep integral ini? Silakan Anda simak penjelasan materi kuliah kita pada hari ini pada melalui video ini dari awal sampai dengan selesai. Saudara, mari kita mengawali materi perkuliahan kita tentang integral fungsi pada hari ini dengan pemahaman konsep integral itu sendiri. Nah, secara definisi, integral ini kita bisa katakan merupakan sebuah metode yang kita gunakan untuk meningkatkan orde sebuah fungsi. Atau kebalikan dari turunan sebelumnya. Kalau turunan adalah sebuah metode menurunkan orde sebuah fungsi sehingga beberapa literatur juga mengatakan bahwa metode integral ini adalah sebuah metode yang mengembalikan sebuah fungsi turunan ke fungsi asalnya atau orang juga mengatakan bahwa integral ini adalah merupakan anti turunan nah Secara defini atau secara operasional nanti kita akan menggunakan notasi integral adalah seperti ini. ya. Jadi, ini yang disebut dengan notasi integral. Berbicara tentang integral, ya kita bisa mengelompokkan pembahasannya nanti menjadi dua. Yang pertama, integral tak tentu atau infinite integral. Dan yang kedua adalah integral tertentu atau finite integral secara sederhana bahwa hasil integral tak tentu ini kita akan mendapatkan sebuah uh, fungsi hasil pengintegralan atau dalam bentuk fungsi sebaliknya kalau integral tertentu hasil pengintegralan yang kita akan lakukan kita akan mendapatkan sebuah besaran yang menggambarkan besaran sebuah area yang dibatasi oleh batas-batas tertentu atau sebuah luas suatu di bawah kurva normal atau di bawah kurva yang menggambarkan besaran dari integral tertentu nah Mari kita coba lihat secara uh, operasional kedua jenis integral ini kita mulai dari integral tertentu kalau kita memperhatikan proses pengintegralan sebuah fungsi ini adalah merupakan uh, pengembalian sebuah fungsi turunan ke fungsi asalnya. Maka kalau kita kembali kepada konsep turunan sebelumnya, kita ketahui bahwa turunan sebuah fungsi ini kita bisa notasikan dengan fx dan x atau kita juga boleh menulisnya menjadi dy/dx. Ketika kita integralkan fungsi turunan ini, berarti kita mengembalikannya ke fungsi asalnya, sehingga hasil pengintegralan yang kita akan dapatkan nanti adalah f(x). Kalau ini adalah f kecil, ini adalah f besar, merupakan fungsi asalnya. Nah, bentuk umum untuk pengintegralan tak tertentu ini adalah kita bisa tuliskan di sini, begini ya, integral dari fx dx, di mana fx inilah merupakan fungsi turunan. Nah, sehingga hasilnya nanti adalah merupakan fungsi asal, tambahkan dengan k. k ini adalah sebuah bilangan konstanta, yang nilainya kita tidak ketahui. Ya Sehingga nanti dalam penulisannya, kita selalu menggunakan nah, simbol k ini, dalam uh, menentukan atau menghitung integral dengan metode integral tak tentu. Jadi f(x) dx inilah merupakan turunan, kemudian f(x) adalah merupakan uh, fungsi asalnya. Nah f(x) ini atau f besar x inilah merupakan notasi fungsi asal dan f(x) kecil adalah merupakan notasi dari fungsi turunan. Nah agar lebih uh, paham anda Memahami bagaimana cara pengintegralan sebuah fungsi. Berikut ada beberapa kaidah yang akan kita gunakan dalam pengintegralan sebuah fungsi. Yang pertama adalah kaidah fungsi pangkat. Artinya, bahwa kalau misalnya sebuah fungsi turunan adalah f(x), yaitu merupakan fungsi pangkat, katakan x pangkat n, maka... Karena integral inilah merupakan proses peningkatan orde sebuah fungsi. Dalam mengintegralkan fungsi f(x) sama dengan x pangkat n, adalah kita menambahkan pangkat dari x dengan besaran satu orde, ya, seperti n tambah satu. Kemudian, pangkat yang telah kita tambahkan dan satu ini dan nanti menjadi penyebut dari fungsi x ini sendiri, atau bisa kita tuliskan seperti ini bahwa integral dari f(x) adalah uh, merupakan ya integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah satu dan n tambah satu ini nanti menjadi penyebut dari x tambahkan dengan k. Jadi k inilah merupakan sebuah bilangan konstanta. Oke, agar lebih paham, mari kita ambil sebuah contoh soal, misalnya begini. Katakan, ada sebuah fungsi turunan adalah fx sama dengan x pangkat 2. Maka, berapakah fungsi asalnya? Berarti, f besar x-nya berapa? Oke, untuk menyelesaikan e, kasus yang seperti ini, maka dalam mengintegralkan fx sama dengan x pangkat 2, hasilnya adalah f besar x, yaitu integral dari X pangkat 2 DX. Karena pangkatnya adalah 2, kita tambahkan dengan 1, sehingga menjadi X pangkat 2 tambah 1. Nah, pangkat dari X ini kita jadikan sebagai penyebutnya, sehingga hasilnya adalah X pangkat 3 per 3 tambah dengan K nah jadi beginilah cara mencari integral tak tentu dengan metode atau kaidah fungsi pangkat kaidah yang kedua adalah kaidah penjumlahan atau pengurangan jika misalnya fungsi katakan fungsi hasil turunan adalah merupakan penjumlahan atau pengurangan sebuah fungsi atau dua buah fungsi, atau lebih, katakan adalah fx sama dengan vx tambah dengan gx. Maka integralnya adalah, kita bisa tuliskan, yaitu f besar x sama dengan integral dari fungsi fx dx, tambahkan dengan fungsi integral dari fungsi gx dx, tambahkan dengan k. Nah, karena kedua buah fungsinya merupakan fungsi juga, maka kita bisa menerapkan kaidah uh, nomor 1 sebelumnya. Oke, okay, jadi kita bisa uh, dapatkan hasilnya seperti ini. Kita ambil sebuah contoh misalnya begini. Diketahui fungsi turunan fx sama dengan 6x kuadrat tambahkan dengan 2x tambahkan dengan 3x. Ya, berarti adalah penjumlahan 3 buah-buah fungsi 3 buah fungsi oleh karena itu, maka kalau kita mau mengintegralkan fungsi fx sama dengan 6x kuadrat tambah 2x tambah 3 kita bisa langsung mengintegralkannya di, kalau Anda sudah paham tetapi kalau belum kita juga bisa menggunakan cara seperti ini tadi oke, kalau kita selesaikan ya berarti Ya, fungsi dari fx sama dengan 6x kuadrat ya, tambahkan dengan 2x tambahkan dengan 3 kita pecah-pecah dia menjadi integral bagian kecil ya berarti bahwa integral dari 6x kuadrat tambahkan integral dari 2x tambahkan integral dari 3 nah ini asal ya jadi kalau kita integralkan karena ini merupakan fungsi pangkat maka kita terapkan kaidah yang pertama tadi ya berarti bahwa pangkat dari x ini adalah dua kita tambahkan satu berarti x pangkat dua tambah satu hasil penambahan pangkat dari x ini menjadi penyebutnya ya oke berarti kalau kita bagi nanti adalah 6 per tiga Sedangkan ini pangkatnya adalah 1, ya kita naikkan menjadi ya, 2 atau pangkat 2. Nah sebaliknya inilah konstanta atau bilangan konstanta yang tidak ada variabel x-nya. Ya sesungguhnya di sini ada variabel x, yaitu variabel x yang berpangkat 0, karena setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 adalah 1. Jadi sebenarnya ini adalah 3 kali 1. Satunya tidak lazim ditulis Melambangkan X pangkat nol. Nah, karena dia adalah X pangkat nol, Ketika kita integralkan, maka Hasilnya adalah X pangkat 0 tambah satu. Pangkatnya ini menjadi penyebut dari X Dan selalu ditambahkan dengan K Sehingga kalau kita sederhanakan Kita peroleh bahwa ya, 6 per 2, 3 X pangkat 3 tambah 2 per 2 X pangkat 2 tambah 3 per 1 X pangkat 1 tambah K. Atau kita bisa sederhanakan menjadi FX sama dengan 2 X pangkat 3 tambahkan 2. X pangkat 2 saya ulang tambahkan X pangkat 2 tambah 3 X tambah K. Nah inilah hasil penyelesaian dari sebuah fungsi turunan atau pengintegralan sebuah fungsi turunan f(x) sama dengan 6x kuadrat tambah 2x tambah 3. Selanjutnya kaidah yang ketiga adalah kaidah substitusi, yaitu kalau misalnya sebuah fungsi turunan katakan adalah f(x) sama dengan u, di mana u inilah merupakan sebuah fungsi gx, maka kalau kita mengintegralkannya, kita bisa jadikan sebagai fungsi U. Berarti bahwa kalau fx adalah U, maka x-nya kita ganti dengan U menjadi fungsi U. Oleh karena itu, ketika kita integralkan fungsi U-nya, maka kita bisa hitung atau kita bisa uh, gunakan formula seperti ini. Yaitu integral dari fu du dx, Kalikan dengan dx Atau Integral dari Fungsi u, du Kalau misalnya kita sarankan dx Kalikan atau coret dengan dx Tinggal du Karena ini merupakan integral Tak tentu, maka selalu kita Tambahkan dengan k Sehingga hasilnya adalah F u tambah k Agar lebih paham Kita ambil sebuah contoh begini Katakan diketahui sebuah fungsi turunan adalah fx sama dengan 2x kalikan dengan x kuadrat tanpa 4. Nah, cara penyelesaian seperti ini bisa dengan dua cara. Pertama, Anda sederhanakan dulu persamaan ini, baru kemudian integralkan dengan kaidah nomor 2 dan satu sebelumnya. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan kaedah ketiga ini, yaitu menggunakan kaedah substitusi, di mana kita lakukan pemisalan dari fungsi ini. Nah, kita coba terapkan kaedah substitusi dalam menyelesaikan kasus seperti ini. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya, kita lakukan pemisalan. Katakan di dalam kurungnya adalah sebuah fungsi, yaitu fungsi U. Nah, sehingga kalau misalnya di dalam kurum fungsi U, kita misalkan U sama dengan X kuadrat tambah 4. Karena di dalam rumusnya tadi kita membutuhkan du dx, maka kalau kita turunkan U ini terhadap X, kita dapatkan du dx notasinya oleh karena itu, maka kalau kita hitung berapa besaran du dx adalah turunan x x, terhadap eh, turunan u terhadap x maka kita terapkan kaedah turunan sebelumnya sehingga kita bisa peroleh bahwa du dx adalah 2x penurunan pangkat x ke depan 2 kali x pangkat 2 kurang 1 nah, sehingga kalau kita Ya, hitung berapa besaran dx ini bisa kita cari dengan mengalih silang dx ke atas 2x ke bawah Atau dx sama dengan du per 2x Oke sampai di sini kita uh, bisa mengatakan bahwa uh, hasilnya seperti ini Nah untuk menyelesaikannya kemudian kita lakukan substitusi tadi Yaitu bahwa karena tadi kita misalkan bahwa dalam kurung itulah merupakan u maka fungsi turunan tadi adalah fx sama dengan 2x kali u ya. oke, okay. karena kita sudah ketahui bahwa formula untuk mengintegralkan fungsi ini ya kita bisa gunakan formula ini adalah integral dari 2x du dx Ya, jadi kalau dia dalam bentuk Masih X Karena ada variabel X di sini Oleh karena itu Maka karena DX tadi kita sudah dapatkan bahwa DX itu sama dengan DU per 2X Maka DX ini kita ganti dengan DU per 2X Nah Kebetulan bahwa 2X ini sama Kita bisa coret Karena ini adalah perkalian Jadi 2X dengan 2X kita coret Tinggal integral u diu atau kita bisa tulis seperti ini karena tidak ada variabel x di sini maka kita bisa tulis f u nah karena dia adalah f u sudah menjadi dalam variabel u maka kita bisa integralkan ini dengan menggunakan kaedah nomor satu yaitu pangkat u di kan satu oleh karena itu kita tambahkan menjadi atau tambahkan dengan satu yaitu u pangkat 1 tambah satu pangkat dari u ini jadikan sebagai penyebutnya 1 tambah satu dan selalu tambahkan dengan k atau kalau kita serahkan sama dengan setengah u pangkat 2 tambah k baik sampai di sini belum selesai uh, pekerjaan kita Ya, karena kita tadi sudah memisalkan bahwa U sama dengan uh, 2, X pangkat 2 tambah 4 Maka U ini kita ganti kembali menjadi X kuadrat tambah 4 Jadi kalau kita ganti nilai U ini X kuadrat tambah 4 Sehingga X nya atau F U nya tidak lagi menjadi U Tetapi menjadi FX karena tidak ada variabel U di sini Nah, jadi begitulah cara penyelesaian untuk metode subtitus. Saudara, setelah kita mempelajari metode integral tak tentu sebelumnya, maka pada bagian ini kita akan mempelajari metode integral tertentu nah integral tak tertentu ini adalah merupakan sebuah metode pengintegralan sebuah fungsi turunan di mana kita menentukan nilai integralnya ini dengan memberikan batasan-batasan nilai untuk variabel bebasnya jadi katakan variabel bebasnya adalah x maka nilai x ini kita berikan batasan-batasan tertentu katakan misalnya dari a sampai b kalau misalnya ini a nya adalah 2 B nya adalah 5 berarti nilai-nilai dari X itu dari 2 sampai 5 nah jadi inilah yang disebut dengan integral tertentu nah dari hasil pengintegralan ini nanti kita akan mendapatkan sebuah besaran nilai karena kita uh, memberikan batasan-batasan dari X oleh karena itu, maka besaran nilai ini kita uh, bisa jadikan atau merupakan sebuah uh, luas area yang kita bisa lukiskan dari kurva uh, yang kita integralkan tadi atau sebuah fungsi yang kita integralkan tadi. Jadi kalau tadi fungsi yang kita integralkanlah Y sama dengan Fx, ya, maka ketika kita lukiskan dia dalam uh, sumbu koordinat, Luas di bawah kurvanya itu adalah merupakan nilai integral dengan metode B integral tertentu. Di mana kita memberikan uh, menentukan rentangan yang kita batasi dari A sampai B. Katakan misalnya dari, dari 2 sampai 5. Maka luas di bawah kurva yang kita lukiskan dari fungsi Y sama dengan FX itu tadi. Ya, itu merupakan uh, luasnya yang kita peroleh dari hasil pengintegralan fungsi itu dengan metode integral tertentu nah luas dari wilayah kurva sebuah fungsi fx yang kita batasi dari uh, a sampai b dengan catatan bahwa a nya kecil dari b misalnya dari 2 sampai 5 kita bisa hitung dengan formula seperti ini yaitu kita integralkan fungsi x fx, ya. jadi integral fungsi fx dx tentu hasilnya adalah integral fungsi asalnya, sama seperti integral tak tentu sebelumnya. Nah, perbedaannya kalau pada integral tak tentu sebelumnya, batasan-batasan x ini kita tidak tentukan. Sebaliknya, pada integral tertentu batasan-batasan x kita tentukan, dari A sampai B, dari 2 sampai 5, dari 6 sampai 10, dan seterusnya. Oke, oleh karena itu, maka untuk mendapatkan besaran uh, nilai luas wilayah area tadi, kita bisa hitung dengan cara mensubstitusikan nilai X yang kita beri batasan tadi ya, pada fungsi yang telah kita integralkan. Kalau hasil pengintegralannya adalah f besar x, maka batasannya dari a sampai b, karena a lebih kecil dari b, maka caranya adalah kita kurangi b dengan a. Oleh karena itu, kita awali dengan mengsubstitusikan nilai b ke dalam fungsi hasil integral hasil substitusi ini, kita akan mendapatkan sebuah besaran nilai. Baru kemudian nilai A segeruskan ke dalam fungsi hasil pengintegralan. Selisih inilah merupakan luas wilayah kurva yang kita sebut sebagai uh, luas area di bawah kurva Y sama dengan FX. Nah, jadi inilah metode integral tertentu yang kita maksud. Pemanfaatan nanti di dalam ekonomi tentu banyak ya. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mau menggambarkan Um, surplus konsumen dan surplus produsen, di surplus produsen dan konsumen ini merupakan uh, nilai atau uh, selisih besaran ya yang menggambarkan uh, kemampuan daya beli konsumen dengan uh, harga pasar yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah selisih ini adalah merupakan dua wilayah kurva yang menggambarkan surplus konsumen. Demikian jualan surplus produsen. Jadi, uh, ini nanti salah satu uh, aplikasi integral tertentu ini dalam ekonomi dan bisnis. Oke, okay, jadi uh, karena sudah paham, maka sekarang kita coba uh, lihat cara penggambaran dari uh, fungsi atau hasil pengintegralan tertentu ini tadi, supaya lebih paham. Nah, cara penggambarannya adalah, kita lukiskan terlebih dahulu fungsinya samplen f(x) dalam sumbu koordinat yang lebih sederhana dan dalam dua dimensi. Kita lukiskan bentuk kurvanya ya tergantung pada uh, bentuk fungsinya. Apakah fungsinya adalah paraboli? Apakah fungsinya adalah uh, apa? Dan dan sebagainya. Ya, oke katakanlah fungsinya adalah fungsi paraboli. Lalu ada lagi parabola yang terbuka ke atas, terbuka ke bawah, kira-kira begitu. Oke, jadi setelah kita lukiskan gambar kurvanya, maka kita tetapkan rentangan nilai. Ini langkah yang pertama yang kita harus tetapkan. Yaitu rentangan nilai dari variabel X yang membatasi besaran nilai yang akan kita hitung. Katakan dari A sampai B Ya, kalau contoh bilangannya dari 5 sampai 10. katakan begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, rentangan yang telah kita tetapkan tadi, katakan dari 5 sampai 10, kita membaginya menjadi n sub rentangan. Nah, n sub rentangan ini ya terserah mau 10 bagian, mau 5 bagian, ya di mana pembagian sub rentangan yang kita lakukan haruslah sama besar Ya, oleh karena itu maka kalau misalnya tadi rentangan yang kita dapatkan adalah delta XI karena nilainya adalah mulai dari uh, X1 sampai dengan X2 atau dari A sampai dengan B maka nilainya adalah delta XI atau perubahan XI nah Perubahan X ini ketika kita bagi ke dalam beberapa bagian sebesar N bagian atau menjadi sub-rentangan, maka kita bisa hitungnya juga dengan formulanya. Ya, bahwa karena tadi kita batasi dari A sampai B, di mana A lebih kecil dari B, maka caranya adalah B kurang A. Artinya itu adalah merupakan konsep delta. Kita bagi dengan N. Di mana hasilnya nanti adalah yaitu sub rentangan pertama, atau delta x1, subrentangan rentangan dua, delta x2, subrentangan rentangan tiga, delta x3, sampai dengan sub rentangan sampai ke n, atau delta n, delta xn. Nah, jadi ini langkah kedua yang kita bisa lakukan. Setelah itu, kita memberikan identitas. Untuk setiap titik yang membatasi rentangan sub rentangan tadi, misalnya sub -rentangan yang pertama, ya, katakan tadi ya, kita beri rentangan dari 5 sampai 10. Ya, kita bagi sama besar, misalnya satu-satu uh, skala, misalnya gitu. berarti dari 5 ke 6. Inilah sub yang pertama, dari 6 sampai 7. Sub kedua, sub -rentangan yang kedua. 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10. Oke, nah, setiap subrentangan ini kita berikan nilai titik atau identitas yang mengatasi subrentangannya. Misalnya dengan nah, XI, misalnya gitu. Berarti kalau subrentangan yang pertama dari 1 sampai uh, ke 2, berarti uh, X1 sampai X2, X2 sampai X3, dan seterusnya nah oleh karena itu maka kalau kita hitung seluruh atau masing-masing titik yang membatasi seberang tangan ini ya kita bisa hitungnya dengan cara kita mulai dari yang pertama untuk titik awalnya adalah a berarti itu adalah merupakan x0 karena kita awali dari rentangan yang a, atau nilai batasan yang terkecil ya oke okay, setelah itu maka kita Uh, cari rentangan yang kedua Nah tentu rentangan yang kedua Ini merupakan nilai A nya kita tambahkan Dan delta X Kemudian Rentangan yang ketiga X2 adalah tentu Nilai A tambah delta X Tambah delta X Karena ini sama-sama delta X Kita jumlahkan menjadi dua delta X Seterusnya sampai X3 ya Kita tambahkan menjadi 3 delta X sampai seterusnya atau sampai ke N kita bisa tuliskan bahwa XN sama dengan A tambah N kali delta X. Nah inilah nilai-nilai dari masing-masing titik yang membatasi subrem tangan tadi yang telah kita bagi menjadi uh, beberapa subrem tangan. nah kalau kita lukiskan dia dalam sumbu koordinat kurang lebih kurvanya seperti ini pertama bahwa sumbu vertikalnya menunjukkan nilai y dan sumbu horizontalnya menunjukkan nilai x jadi uh, langkah pertama tadi adalah kita lukiskan terlebih dahulu kurvanya katakan kurvanya adalah y sama f(x) sebuah kurva parabola yang terbuka ke bawah kurang lebih seperti uh, kurva warna biru ini Kemudian, kalau kita mau menghitung berapa luas wilayah kurva di bawah kurva Y sama dengan Fx ini, ya langkahnya adalah kita tetapkan batasannya dari X sampai X berapa. Nah, tetapkan batasan itu adalah dari A sampai B. Ya, X1-nya adalah A, X2-nya adalah B. begitu. Nah, berapakah luas batasan ini dari ini di? ya berarti luas dari ini sampai ke sini. Nah, berapa luasannya? Oke, Tentu kalau kita mau menghitungnya ya kita eh, bagi seluruh rentangan kita menjadi beberapa sub -rentangan. Ya, misalnya delta x1, delta x2, delta x3 sampai dengan delta x6. Ya, di besaran sub ini haruslah sama besar. Dan kemudian yang membatasi seru satu dengan 2 ini tadi nilai dari X. Katakan ini X tol, ini X1, X2, X3, dan seterusnya. Ini X6. Nah, itulah cara menentukan nilai secara kurva. Oke, oleh karena itu maka kalau kita hitung berapa luas seluruh di bawah kurva Y sama dengan Fx tadi, untuk rentangan A sampai dengan B, kita bisa menjumlahkan ya nilai suportangan masing-masing suportangan tadi ya jadi kalau kita kembali kepada kurva ini tadi ya kalau inilah suportangan yang pertama luasnya berapa berarti kan luas ini kita hitung ya luas ini berapa kita hitung satu satu setelah kita dapatkan seluruhnya maka kita jumlahkan inilah yang merupakan Luas di bawah kurva Y sama dengan Fx dari A sampai b. Oke, jadi kita bisa hitungnya dengan seperti ini ya. Fx1 kali delta x1. Ya, jadi kita misalnya menentukan batasan x1-nya berapa. Kalikan dan delta x1. Kemudian batasan x2 sampai dengan xn sama dengan itu. Ya, ketika kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan jumlah dari f(xi) kali delta xi, di mana i mulai dari 1 sampai dengan n. n inilah banyaknya subbagian yang kita, atau sub-rentangan yang kita lakukan, kita pecah-pecah rentangan tadi. Oke, karena nilai x inilah merupakan bilangan yang sangat kecil, sama seperti konsep, pada turunan sebelumnya, kita anggap bahwa delta X ini adalah merupakan nilai yang sangat kecil atau bahkan mendekati nilai nol. Maka, ya kita bisa menghitung nilai dari uh, luas di bawah kurva itu tadi dengan menggunakan konsep limit. Yaitu bahwa limit dari delta X yang mendekati nilai nol ya adalah jumlah dari perkalian antara f(xi) dengan delta x. -I. Nah, ini adalah merupakan konsep dari integral. Ya, sama seperti ketika kita berbicara turunan sebelumnya. Jadi inilah dx, dx, ini F x Dimana kita batasi dari a sampai dengan b. Oke, jadi inilah yang disebut dengan integral tertentu. Dalam operasional nanti kita akan uh, lebih banyak menggunakan beberapa kaidah yang menggambarkan atau memandu kita dalam menghitung nilai integral tertentu. Oleh karena itu, maka pada bagian ini saya akan memperkenalkan beberapa kaidah integral tertentu yang dapat kita gunakan yang pertama kita sebut dengan integral fungsi pangkat. nah jadi konsep dasarnya uh, tentu mirip atau sama dengan integral tak tentu sebelumnya perbedaannya adalah kalau pada uh, integral tak tentu sebelumnya kita mendapatkan hasilnya merupakan sebuah fungsi fungsi asal yang ditambah dengan k konstanta yang tidak kita ketahui tetapi kalau pada fungsi atau integral tertentu ini, ya nilai yang kita akan dapatkanlah sebuah nilai besaran nilai tertentu karena kita memberikan batasan-batasan dari nilai x itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka untuk mencari integral sebuah fungsi pangkat maka kita uh, gunakan kaedah nomor pertama ini bahwa hasilnya adalah tentu fungsi f(x) yaitu integral dari fx dx dari A sampai B, atau hasilnya adalah fx, f besar. Ya, jadi untuk mendapatkan besaran dari nilai hasil integral itu, kita substitusikan nilai B ke dalam fungsi hasil integral, lalu kita kurangkan dengan uh, hasil substitusi nilai A ke dalam hasil uh, fungsi integral. Agar lebih paham, kita ambil sebuah contoh. Katakan misalnya kita punya fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3. Maka pertanyaannya adalah, berapa nilai rentang dari 1 sampai 4? Oke, oleh karena itu, untuk menyelesaikannya, ya, pertama kita integralkan terlebih dahulu 4x pangkat 3-nya. Ya, jadi 4x pangkat 3 dx kita integralkan dengan menggunakan kaidah fungsi uh, atau integral fungsi tak tentu sebelumnya yaitu kita tambahkan pangkat x nya dengan 1 ya, lalu hasil penambahan pangkat dari x ini kita jadikan sebagai penyebutnya ya atau 4 per 3 tambah 1 atau 4 per 4 kan 1 Hasilnya adalah X pangkat 4. Oke, okay. di mana kita beri batas dari 1 sampai 4. Nah, berapa besaran nilai dari lantangannya itu? Kita ganti nilai X itu dengan pertama 4. Lalu kita kurangi dengan, kita ganti X-nya dengan nilai 1. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita ganti nilai yang kurang lebih seperti ini. Berarti 4 pangkat 4. Kurangi dari 4 pangkat 1. Saya ulang, cut. Jadi hasilnya adalah fx sama dengan kita ganti nilai x yang pertama dengan 4, 4 pangkat 4. Lalu kita ganti dengan x nya dengan 1, 1 pangkat 4. Nah, sehingga kita bisa peroleh bahwa 4 pangkat 4 ini adalah 256. Nah, sedangkan satu pangkat 4 adalah satu atau dua lima enam kurang satu sama dengan dua nah beginilah cara mencari nilai integral uh, tertentu ya kalau misalnya kita gunakan kaidah yang pertama jadi nilai uh, hasil pengintegralan fungsi inilah sebuah bilangan ya yang menunjukkan besaran uh, luas wilayah kurva Y sama dengan f(x) yang kita beri batas, ya, dari 1-4 atau luas dari kurva f(x) sama dengan 4x pangkat 3 yang kita beri batas dari 1-4 adalah 2505. Kaidah yang kedua yang kita akan uh, gunakan dalam integral uh, tertentu ini adalah. Integral kebalikan. Ya, jadi kalau uh, tadi di dalam uh, kaidah yang pertama kita anggap bahwa a nya kecil dari b. Bagaimana kalau misalnya b yang per, uh, kecil dari a atau kebalikannya? Itu arti dari integral kebalikan. Nah, jika kalau misalnya y sama dengan f(x), ya, maka fungsi turunannya, ya, adalah merupakan fungsi turunan, maka nilai integral dari a sampai b di mana b kecil dari a karena yang kita hitung nggak luas maka uh, sesungguhnya luas itu kan tetap dalam interval tertentu ya, hanya perbedaannya meletakkan yang mana yang a dan mana yang b nah oleh karena itu untuk menyelesaikannya maka kita bisa gunakan formula seperti ini ya bahwa uh, fx sama dengan integral dari fx dx yang kita berbatas dari a sampai b adalah minus dari integral f(x) dx yang kita beri batas d sampai a, ya, dengan catatan bahwa uh, binnya kecil dari a. Oke, kita ambil contoh seperti ini ya. ya Angkanya sama dengan yang tadi, hanya kita balikkan rentangannya. Kalau tadi dari 1 sampai 4, kalau ini dari 4 sampai 1. Oke. jadi untuk menyelesaikannya, kita gunakan. Uh, Kaidah nomor dua ini nah, kalau kita selesaikan maka kita akan dapatkan seperti ini, ya, integral min integral dari 4 x pangkat 3 dibari batas dari 4 sampai 1 ya, karena uh, nilainya seperti itu oke, oleh karena itu kita akan memperoleh nilai integralnya lah, min dari uh, x pangkat 4 Nah, kalau kita substitusikan nilai X-nya dari 4 sampai 1, berarti kan satu kurang 4. Oke, itu artinya uh, uh, kegunaan minus ini nanti adalah uh, untuk meminumkan kita memperoleh nilai negatif. Oke, jadi kalau kita substitusikan nilai X-nya, pertama satu masukkan ke X, ganti nilai X-nya, berarti min uh, satu ya, atau kita keluarkan dulu minnya yaitu satu pangkat empat, kemudian kita kurangi dengan empat pangkat empat. Ya, hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita kali dan minus, kita akan memperoleh besaran dari uh, integralnya adalah 255 kaidah yang terakhir adalah kaidah integral penjumlahan dan pengurangan. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita punya dua uh, sebuah fungsi uh, turunan di mana fungsi itu adalah merupakan penjumlahan atau pengurangan dua buah atau lebih fungsi lainnya. Maka kalau kita integralkan dengan diberi batas dari A sampai B di mana B besar dari A, maka kita hitung nilainya adalah seperti ini. Ya, kurang lebih seperti kaidah pada integral tak tentu sebelumnya. Sekali lagi, perbedaannya adalah, kalau integral tak tentu sebelumnya, ya tidak ada batasan nilai x-nya. Sedangkan kalau pada integral tertentu, nilai x-nya ditentukan batasan-batasannya. Sebagai contoh, ada misalkan sebuah fungsi turunan adalah fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Maka pertanyaannya adalah, berapa nilai integral? Fungsi ini kalau misalnya nilai rentangnya dari 2 sampai 5. Maka untuk menjawabnya, pertama kita harus integralkan dulu fungsi ini. Menggunakan kaidah yang kita pelajari pada integral tak tentu sebelumnya. Yaitu integral dari x kuadrat tambah 2x kurang tiga Yang kita batasi dari 2 sampai 5 nilai x nya. Kita integralkan x kuadratnya adalah 1 per 3x pangkat 3. Integral dari 2x adalah 2 per 2x kuadrat. Kemudian, integral dari min 3 adalah min 3 per 1 x pangkat 1. Oke, kalau sudah kita integralkan atau hasil yang kita seranakan adalah 1 per 3x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x kita batasi nilai x ya dari 2 sampai 5 atau kita substitusikan nilai x nya ke dalam ah, persamaan ini sebesar 5 kemudian kita kurangi dengan substitusi nilai x nya dengan 2 oke kalau kita ganti nilai x nya dengan 5 maka kita akan peroleh yaitu ini Nah, jadi ganti X dan dengan 5, 5 pangkat 3, 5 pangkat 2, dan 3 kali 5 Kemudian ganti nilai X nya dengan 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, dan 3 kali 2 Atau kalau kita serahankan ya bahwa 5 pangkat 3 ini 125 bagi 3 5 kuadratnya 25, menjadi 3 kali 5 adalah minus 15 kemudian 2 pangkat 3 adalah 8 per 3 kemudian 2 pangkat 2 adalah 4 dan 3 kali 2 adalah 6 oke kalau kita kumpulkan maka apa serangan 25 kurang 15 adalah 10 dan 4 kurang 6 adalah min 2 karena disini tanda minus maka penyediaannya adalah 125 tambah 3 per 3 tambah 10 kurangi 8 per 3, tambah 2, karena min kali min adalah positif. Oke, kemudian 2, 10 tambah 2 adalah 12, karena sudah sama penyebutnya 3, maka 125 ini bisa dikurangi dengan 8, adalah sebesar 117 per 3. Nah, 117 per 3 ini adalah sebesar 39, kalau kita tambah dengan 12, hasilnya adalah 51. Jadi beginilah cara penggunaan atau menghitung nilai integral sebuah fungsi tertentu, yaitu menggunakan tiga kaedah yang kita pelajari. Dengan demikian, materi pembelajaran kita tentang integral fungsi pada hari ini, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu, bisa kita cukupkan sampai di sini dan minggu depan kita akan mempelajari penerapannya dalam ekonomi dan bisnis